Kata anaknya, Abi atas dasar apa? Abi yakin masih hidup sampai dohor Kaget sang bapak, menangis pula sang bapak, dicium kening anaknya Kemudian dia berangkat ke masjid menyelesaikan urusan umat, tidak perlu tidur lagi Sambil dia berkata kepada anaknya, Abi senang Allah mengirimkan anak soleh dari keturunanku yaitu kau Surata Bapa, ayyun bapak-bapak ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita bisa berjumpa. Mari kita berdoa kepada Allah SWT, semoga perjumpaan ini memberikan manfaat bagi kita semuanya. Di antara manfaat yang dihajatkan oleh seorang hamba di hadapan Robnya Allah SWT, bertambah cinta dia kepada Robnya, dan bertambah pula cinta Robnya kepada dia. Dan yang kedua saya wasiatkan pada diri saya juga pada semuanya marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihwanu fiddin rahimakumullah, takwa itu mempunyai banyak ciri. Makin banyak ciri takwa yang bisa kita kumpulkan, makin tinggi derajat takwa kita. Tapi sebaliknya, makin sedikit ciri takwa yang bisa kita kumpulkan, ya makin rendah derajat takwa kita dari sekian banyak ciri takwa, ada satu ciri takwa yang harus kita miliki tidak mungkin diabaikan apa itu? orang yang bertakwa mempunyai satu harapan yang tinggi dan di atas harapan tersebut dia bangun usaha untuk apa? supaya anaknya lebih bertakwa daripada dia lebih baik daripada dia itu ciri orang yang bertakwa dia punya anak tapi dia berusaha supaya anaknya lebih bertakwa daripada dia. Dan lebih baik. Apa yang dia lakukan? Pertama, dia akan memberikan doa yang terbaik kepada anaknya. Coba lihat doa-doa di dalam Al-Quran. Doa orang-orang istimewa. Doa istimewa kepada anaknya. Rabbi habli ya Allah, jadikan anakku anak yang soleh. Rabbī hab lī min ladunka dhurriyatan thayyibatan innaka as Ya Allah jadikan anakku thayyib menurut kerajaan langit. Bukan jadi dokter yang dia minta. Bukan jadi pengusaha. Tapi thayyib menurut kerajaan langit. Rabbana hab lanā min azwājinā wa dhurriyātinā qurrata Ya Allah jadikanlah anakku istriku kurota ayun apa itu kurota ayun senang mata memandang dingin hati memandang kenapa karena sang anak menangis terseduh-seduh karena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala ada seorang khalifah uh, sebenarnya di dalam Islam hulafa or rosidin itu hanya empat Abu Bakar Umar Utsman Ali tetapi karena dia ini adil oleh sejarawan Dikatakan khalifah yang kelima namanya Umar bin Abdul Aziz Apakah hebatannya Subhanallah Pada saat dia penggantinya, keluarganya meninggal sebagai khalifah Di malam hari meninggal dia selesaikan urusan mayatnya Pagi hari dia kubur, dia kerja keras Kemudian di waktu duha, dia didaulat untuk hadir di pertemuan yang paling berat. Karena dia diminta untuk menjadi khalifah. Kemudian setelah itu dia pulang ke rumahnya dalam keadaan lelah. Dia mau tidur. Datang anaknya. Namanya Abdul Hakim. Apa kata anaknya? Abi. Kenapa Abi tidur? Kan Abi sudah menjadi amirul mu'minin. Khalifah. Selesaikan urusan umat. Apa kata Abinya? Nah. Aku capek nak. Tadi malam ngurusin mayit tadi pagi ngobor, tadi waktu duha aku hadir di pertemuan yang paling berat harus menjadi pemimpin. Tidak boleh menolak. Semua rakyat menginginkan aku jadi pemimpin. Amanah besar di bundaku. Aku payah. Aku mau tidur. Nanti abis sholat dhor aku ke masjid. Aku selesaikan urusan umat. Apa kata anaknya? Anak-anaknya masih kecil, belum mahasiswa.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 ayo, beranak soleh ya? jadi orang Mukmin punya keinginan supaya anaknya lebih baik daripada dia apa yang dia lakukan? Doa. yang kedua nasihat dan terbiya tapi sebelum kita bicara nasihat dan terbiya ini saya hari ini akan membawa satu cerita yang sangat istimewa tolong dengarkan cerita ini karena ini cerita ini bagian daripada duka yang paling mendalam neshtapa yang paling mendalam terhadap kaum muslimin bukan hanya di negeri ini tapi di seluruh dunia cerita apa itu? empat bulan yang lalu datang di hadapan saya suami istri sang suami dosen senior di salah satu universitas yang paling terkenal di negeri ini tidak perlu saya sebut namanya nama universitas sang istri dengan jubahnya dia koordinator pengajian yang sangat aktif keduanya datang ke rumah saya ke pondok saya sambil menangis terseduh-seduh saya tanyakan kenapa ini musibah kabiro ustad kami mengalami musibah besar musibah apa? menangis pula mereka tiada henti setelah lama menangis sang suami berkata ustad kami punya anak. Anak sulung kami hafal Quran 10 juz. Tidak pernah sholat kecuali di masjid. Dan kalau ke masjid dia aja adik-adiknya. Selalu memakai baju takwa. Dan di SMA ketua Rohis. Apa Rohis itu? Nah, kerohanian Islam. Kemudian dia kuliah di UI, universitas yang paling top di negeri ini di Jakarta. Tiga setengah tahun dia kuliah, pada semester yang ketujuh, dia telpon saya, kata ibu dan bapaknya. Apa kata anaknya? Sambil telpon, Umi, Abi, saksikanlah, hari ini aku tidak mau sholat lagi. hatiku ustad kata suami istri tersebut belum sembuh hatiku minggu depan sang anak telepon lagi abi umi saksikanlah aku meyakini bahwa islam itu agama yang menipu aku dan hari ini aku tidak mau islam lagi hancur pula aku rasakan matahari Menimpaku Ustadz Belum sembuh penyakitku minggu depan sang anak telepon lagi Apa kata anaknya? Abi, Umi Abi, Umi maksudnya bapak, ibu Abi, Umi Saksikanlah Aku tidak meyakini ada Tuhan Tidak ada Allah Dan hari ini aku kafir Dulu tidak pernah ke salat kecuali di masjid. Hafal Quran 10 juz. Ketua Rohis. Ibunya koordinator pengajian, bapaknya dosen senior dan muslimnya bagus. Akhirnya saya diskusi sama kedua orang tuanya, minggu depan sang anak dipanggil dari Jakarta ke rumahnya, rumahnya di Surabaya. Saya pun berkunjung ke rumahnya untuk dialog saya sampaikan kurang lebih 10, 20 ayat 15 sampai 20 ayat Di hadapan dia, ibu, dan bapaknya Dia mendengar sambil menunduk Setelah saya sampaikan kurang lebih 20 ayat Apa kata sang anak? Ustadz, ayat itu cocok untuk ibu dan bapakku Tidak cocok untuk aku Saya bilang, kenapa? Kau kan manusia punya akal, punya hati Cocok pula ayat ini buat kau apa kata sang anak, Ustadz, di kepalaku sudah ada resistensi penolakan yang kuat terhadap ayat itu. Iman afidin rahimahkumullah, 4 bulan yang lalu. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Setelah saya diskusi-diskusi dengan sang bapak dan ibu, hanya saya mengambil satu kesimpulan: Anak ini menjadi begini karena tiga hal. Yang pertama, salah memilih kawan. Ternyata, ternyata kawannya neososialis, neokomunis yang dididik khusus di Rusia untuk merusak anak-anak kaum Muslimin. Yang kedua, setiap malam main HP. Dari HP itulah dia ketemu kawan yang jelek. Yang ketiga, kebetulan dia kuliahnya di Fakultas psikolog Tapi tidak diimbangi, tidak diimbangi kajian. Oh, di sini kan ada kajian. Padahal di psikologi itu yang dipelajarkan adalah filsafat Simon Freud, seorang anti agama. Karena dia berkata agama itu diciptakan oleh akal manusia. Iman rahimakumullah, ya Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Yang pertama Ibu, Bapak Di balik ketenangan Bapak bisa hidup nyaman di kota ini Setiap pagi bisa makan pecel madiun Pecel ponorogo Dan pengerusakan ini bukan lagi dengan pornografi Kuno sudah bukan lagi dengan LGBT, sudah kuno ini pengrusakan yang paling rusak dimurtadkan ternyata saya mendapat informasi dari beberapa teman-teman ternyata bukan hanya terjadi di Jakarta, di UI terjadi di banyak universitas di Jogja terjadi pula anak saya karena kuliah di Semarang dia cerita di Semarang juga banyak bi. waktu saya ngisi pengajian di Malang Teman-teman di Malang mengatakan di banyak universitas di Malang terjadi, yaitu datang komunitas yang dididik khusus dari Rusia, neososialis, neokomunis mengadakan kajian. Ibu tahu kajiannya jam berapa? Malam Jumat. Untuk merusak anak-anak kita, saya tahu karena salah satu yang dididik berangkat ke Rusia menjadi tokohnya kawan saya, kawan SD. Anaknya seorang ulama besar. Sekarang sudah menjadi kafir. Tidak perlu saya sebut namanya. Nah, ini yang pertama. Jadi mereka ini bukan lagi pornografi. Bukan LGBT. Sudah sampai kepada pengkafiran. Bagaimana caranya? Dirusak semuanya. Mulai dari makanan dirusak. Pak, hati-hati loh di Ponorogo ini. Di kota Jogja. Tempat lahirnya Muhammadiyah. Kota santri, banyak mahasiswa dan kebanyakan mahasiswa muslim diteliti oleh para da'i dan para aktivis muslim Ternyata kebanyakan warung yang menjual daging kambing dan sapi di kota Jogja sudah mulai banyak dicampuri babi Untuk apa? Supaya rusak Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah 168 169. Ya ayuhan nas kelu mimma fil ardi halalan to'yibah Wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bisyur wal fahsya wa an taqulu 'allallahi ba'lamun. Bagaimana cara merusak anak-anak itu? Makanannya dibuat haram dulu hati-hati lo jangan sembarangan makan jukjaja sudah dirusak apalagi Surabaya apalagi Madiun apalagi Ponorogo kalau makanannya rusak apa kata Allah Inna ya murukum bisu wal wa antakulu la maka setan akan membawa dia kepada tiga kerusakan shuk Rusa. yang kedua fahsha, fahsha itu kemaksiatan yang ada hubungannya dengan seksual LGBT dan lain sebagainya dan lain-lain nah, Bu, saya tinggal di Surabaya, lahir dan besar di kampung Arab Surabaya di kampung Arab Surabaya Ampel itu isinya ulama walaupun sudah banyak yang meninggal Pemuda-pemuda yang rusak juga banyak, Faham ya. Nah, itu di situ ada satu pasar tradisional yang sangat besar, namanya pasar papean. Di dalam pasar papean itu, kalau ibu-ibu dan bapak-bapak masuk, ada satu bangunan ternyata pabrik pentolan bakso yang punya orang kafir. Setiap hari dihasilkan sejuta pentolan, bahan dasarnya babi. Kita teliti, ternyata bukan di makanan itu bukan dipasok atau dikirimkan, dipasokkan kepada sekolah-sekolah Kristen, enggak, tapi ke sekolah-sekolah Islam. Jadi, Iman Fidlin rahimakumullah Ini kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, ya banyak maaf. Kesimpulan yang kedua ini banyak maaf. Kalau ada yang tersinggung, alhamdulillah. Ternyata dari kejadian ini kita bisa mengambil satu kesimpulan. Kebanyakan bapak-bapak dan ibu kaum muslimin tidak menjadi tokoh ideolog terhadap anaknya. Tidak bisa memberikan pembinaan yang bersifat ideologis. Paling banten nyuruh anaknya ngaji, ngajio, hafal Quran. Tapi yang paling penting, fikroh yang penting yang ada di dalam Al-Quran, tidak pernah diajarkan. Akhirnya karena sang anak ini tidak mendapatkan pokok ideologis di dalam hidupnya. Waktu SMA, waktu kuliah. Ketemu dengan ideolog. Walaupun ideolog batil. Dia ambil. Dia tinggalkan bapak dan ibunya. Ibunya hanya ngajar apa? Nak ngaji. Harus lulus ikhrok 6. Harus hafal. Hanya cara membunyikan Al-Quran. Tapi tidak pernah mengajarkan. Ajaran yang penting di dalam Al-Quran ini. Mari kita lihat beberapa ajaran penting dalam Al-Quran ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Kalau ada yang mau mencatat, catat Surat 31 ayat 17 Ya bunaya hakimis salah Wa'mur wa bil ma'ruf Wanha'anil mungkar Wasbir ala ma'asobak Inna zalika min azbil umur Masya Allah Apa kata Luqmanul Hakim Wahai anakku, ya Bunaya. Ibu tahu ya Bunaya itu artinya apa? Anak kecil. Kalau SMA namanya ya ya hulam. Kalau sudah kuliah namanya ya sabab. Ini ya Bunaya belum lulus SD. Ada nggak universitas namanya ya Bunaya? Ada yang ada TK ya Bunaya, ya? Ya Bunaya aku, aku aku akan ajarkan kepada kau Azmil umur Apa itu azmil umur? Ajaran yang penting di dalam Islam Kalau kau nggak paham, hancur Islammu Apa itu? Ada empat Akimis shola. Dirikan sholat Dirikan solat. Yang kedua, amal ma'ruf Ketiga, nahi mungkar Yang keempat, sabar Menghadapi kesulitan dalam melakukan Tiga hal itu, loh anak diajari amal ma'ruf nahi mungkar apa perlu bu, jangan mimpi anaknya jadi mujahid jangan mimpi anaknya jadi da'i jangan mimpi anaknya menjadi muslihin yang membawa umat ke jalan yang lurus mengadakan perbaikan kalau sejak kecil tidak ditanamkan ajaran amal ma'ruf na'i mungkar mau tahu? anak muda yang amat sangat jarang hidup di muka bumi ini tetapi dia punya semangat amal ma'ruf nahi mungkar. Mari saya ceritakan. Kejadiannya di Mesir. Ini kejadiannya 20 atau 30 tahun yang lalu. Ada seorang mahasiswa semester pertama hari pertama berangkat kuliah di salah satu universitas yang sangat terkenal di kota Mesir. Hari pertama itu biasanya mahasiswa diapakan, Pak? Di pelunco apa namanya? Ospek hari pertama Ospek ada Dohor dia bertanya sama dosen, Sen mana masjid saya mau sholat? Kata dosennya itu masjid di lantai bawah. Berangkatlah dia ke lantai bawah, dia lihat di situ ada masjid tidak terawat, musola jelek, di sampingnya ada WC, WC-nya bau pesing. Di dalam masjid ada satu orang sholat. Pemuda ini tidak mau masuk ke masjid. Dia tunggu setelah salam. Orang itu keluar dari masjid, ditanya, "Mas, mas, masjidnya mana?" Ya, ini masjidnya. Ini kotor, tidak terawat. Di sampingnya ada WC, pesing. Di atas kita, orang-orang menginjakan kakinya. "Wallahi, saya tidak mau sholat di sini demi kemuliaan Islam." maka dia keluar, dia cari tempat yang paling berwibawa di kampus tersebut ternyata di depan kantor rektor, dia azan, dia komat, dia sholat sendiri setelah sholat mahasiswa datang sambil berkata, wong gendeng wong gendeng seminggu dia sholat sendiri pekan kedua ada yang sholat, ada yang sholat satu bulan tujuh orang sholat di belakang dia pas genap satu bulan dia dipanggil rektor masuk ke ruangan rektor di depan rektor rektor wajihin biwajihin berhadapan dengan dia tiba-tiba rektor menangis apa kata rektor? saya malu universitas sehebat ini kampus sehebat ini fakultas kau sehebat ini tak ada masjid wallahi mulai hari ini aku akan bangun masjid yang istimewa di kampus ini di fakultas ini setelah itu fakultas yang lain juga ikut demo dibangun fakultas eh, masjid di fakultas yang lain. Kemudian seluruh universitas di kota Mesir membangun masjid yang megah. Siapa dia? Siapakah anak muda yang... Pandai amal ma'ruh naik mungkar. Siapa dia? Dia itulah yang mengguncang sejarah, yang kemudian akhirnya melahirkan satu gerakan. Yang pada gilirannya, gerakan itu melahirkan jihad yang paling spektakuler di zaman modern, jihad afghan. Yang pada saatnya, Afghanistan, ya, yang pada saatnya akan melahirkan jihad yang paling besar di Syam, di mana manusia akan terbagi menjadi dua kelompok: kelompok yang mengikuti Dajjal dan kelompok yang mengikuti Imam Mahdi. Dialah hasil. Albana, kenapa bisa muncul orang seperti itu? Karena oleh bapak dan ibunya dikasih ajaran-ajaran yang penting yang bersifat ideologis di dalam Al-Quran. Ini anak istimewa hari ini, langka banyak. Maaf, Bu, saya waktu pernah dua tahun yang lalu saya tinggal di kota Magetan. Tahu Magetan ya? Magetan itu di samping Pakistan dan Afghanistan. <laughs> dekat pacitan saya kumpulkan anak-anak aktivis muslim saya buat kajian sepekan sekali subhanallah musibah, ternyata dari dialog dengan mereka saya mengambil satu kesimpulan anak-anak aktivis muslim bapaknya ketua takmir Masjid, ibu, eh, koordinator pengajian bawa Quran ke sekolah, izin, malu. Akhirnya kita pengajian beberapa bulan, kau harus tebus dosamu. Hari ini kau berangkat ke kepala sekolah ngaji di depan kepala sekolah, saya bilang, izin, bawa Quran, izin. Mari saya ceritakan kisah yang kedua. Masih mau dengar kisah? kisah ini kisah yang sangat dahsyat ada seorang mahasiswa Turki subhanallah sekolah di Universitas kafir di salah satu kota besar di Amerika negara kafir tidak ada muslim kecuali dia apa yang terjadi? pada waktu itu diadakan acara Dharma Wisata 5 bis sampai 7 bis, mahasiswa, mahasiswi di kampus itu berangkat. Karena Amerika itu daratannya luas, berangkat subuh sampai menjelang mahrif belum sampai. Maka sang anak Turki ini bilang sama sopirnya, Pir berhenti, saya mau sholat. Oh iya, sholat apa? Dohor sama asar. Maka bis itu berhenti semua, 7 bis di pinggir kali, anak itu wudhu. Dengan husu Sholat dengan husu Zikir dengan husu Dia baca Al-Quran dengan husu Semua teman-temannya yang ada di base itu turun melihat dia sholat Setelah pulang, dialog-dialog Sampai di kampus dialog Subhanallah, lebih separuh masuk Islam Ini anak istimewa tapi anak seperti ini hari ini telah hilang kecuali sedikit. Kenapa? Bapak dan ibunya hanya semangat ngajarin, mau Quran to membunyikan, tapi tidak mengajarin isi yang ada di dalam Al-Quran. Mari saya tunjukkan satu ayat, tapi sebelum saya tunjukkan satu ayat, saya akan cerita lagi. Cerita lagi, tak apa. Ini kejadian di Saudi Arabia menggoncang dunia. Saya ingin menunjukkan kepada Anda sekalian, antum sekalian, ibu-ibu sekalian, bahwa anak-anak itu di zaman sekarang, di zaman now, bisa dilahirkan. Kalau mau melakukannya, tapi kebanyakan kaum Muslimin tidak mau melakukan kecuali sedikit. Mari saya ceritakan kejadian yang sangat istimewa, kejadian di Saudi Arabia, diekspos kemana-mana. Masya Allah, anak istimewa seperti apa anak itu? Ada seorang imam datang ke masjid sebelum subuh. Sebelum subuh, belum adan, tiba-tiba sang imam mendengar di pintu luar masjid di sini. Di tempat sandal, ada orang menangis, menangis dalam keadaan sujud, cuman sujudnya di tempat sandal. Di luar masjid, kata imam, nangisnya bagus, sujudnya bagus, tapi kok di luar masjid? Ah, mungkin wong gendeng. Akhirnya adzan Komat sang imam menjadi imam Sejak takbiratul ihram sampai salam Sang imam mendengar di soh pertama ada seorang menangis Dari takbir sampai salam Setelah salam dilihat yang nangis ya anak itu Anak muda yang menangis di tempat sandal Maka didatangi oleh imam ditanya Ada apa? Apa yang terjadi? Kau sepanjang sholat menangis di tempat sandal, menangis pula macam apa pula ini maka sang anak cerita sambil menangis apa kata anaknya? dengarkan ibu-ibu kalau anak kita bisa seperti ini istimewa apa kata anak muda? imam beberapa waktu yang lalu saya buka kitab hadis saya dapatkan Rasulullah bersabda apa kata Rasulullah? man 40 yaman fi jamaah Saya ulangi lagi man sholla lillah 40 fi jamaah yudriku takbiratul ulah kutib ladahu bara'atun minan nar wa bara'atun minad difaq hadis sahih yang artinya dalam bahasa Indonesia barang siapa yang sholat karena Allah Empat puluh hari, empat puluh malam berturut-turut Berjamaah Mendapatkan takbiratul ihram Waktu imam Allahu Akbar, dia Allahu Akbar Maka aku wajibkan dia, aku jauhkan dari dua hal Aku jauhkan dari api neraka Dan aku jauhkan dari sifat munafik Terus, sejak aku baca hadis ini, aku amalkan Terus, tadi malam-malam terakhir pokoknya selama 40 hari aku tidak pernah sholat kecuali di masjid, tidak pernah sholat kecuali berjamaah tidak pernah sholat kecuali mendapat takbiratul ihram bersama imam terus tadi malam malam terakhir tinggal satu sholat sholat subuh terus tadi malam saya kerinan tahu kerinan? bangun weh subuh wah saya menangis, saya ambil mobil keliling kota. Semua masjid sudah sholat subuh. Baka aku berdoa di mobilku, Ya Allah, jangan kau haramkan kepadaku dua kebaikan, dijauhkan dari api neraka dan dijauhkan dari sifat munafik. Akhirnya, akhirnya aku sampai ke masjid ini. Aku lihat belum sholat. Maka aku parkir mobil, aku ke tempat wudhu-wudhu. Dari tempat wudhu ke masjid, aku tidak mendengar suara. Waduh, jangan-jangan sudah rokok. Sudah sujud, aku tidak bisa dapat takbiratul ihram. Tapi waktu mendekati jendela, aku lihat belum komat. Aku senang, aku gembira, aku sujud syukur. Maka ketika itu aku sujud syukur, di tempat sandal. Tidak sempat masuk Dan jangan kau larang aku Menangis sepanjang sholat Sejak takbiratul ihram sampai ah, salam Kenapa? Karena ini sholatku terakhir Genap 40 hari 40 malam Kenapa bisa muncul anak seperti itu? Di zaman now Dimana anak-anak pada rusak Kenapa? Karena bapak ibunya Memelihara betul dengan pendidikan yang baik Pak saya ingin sampaikan kepada antum sekalian hari ini ini zaman fitnah. Apa kata Rasulullah? <tuh> <tuh> Apa kata Rasulullah? Eh sebentar lagi akan datang zaman fitnah Tandanya apa? Seperti gelapnya malam fitnah itu Tandanya apa? Orang pagi beriman Sore kafir Kafir tanpa sadar Malam beriman Menesu kafir Bu, Pak Mari kita jalan-jalan ke alun-alun ponorogo Beli sego goreng yang istimewa Harganya berapa? 8000 udah oh sego goreng rasa stroberi. 20000. Kita beli sego goreng yang istimewa rasa stroberi 20000. Kita beli malam hari ndak kita makan. Besok pagi baru kita buka bungkusnya belum basi. Masih bisa dimik makan tapi iman seseorang sudah basi. Sego goreng lebih tahan daripada iman. Kenapa? Zaman fitnah apa tandanya? yaitu kafir tanpa sadar mu'min pagi sore kafir, malam iman besok pagi kafir uh, di antara tanda fitnah itu kata ulama mujahid ada empat perhatikan bapak-bapak sekalian, ini penting ini mestinya dijabarkan selama 4 sampai lima jam tapi saya cukup sampaikan poinnya saja dua menit yang pertama Orang kafir sudah sampai kepada puncak kekuasaannya hari ini. Yang kedua, kaum muslimin di puncak kelemahannya. Yang ketiga, Orang kafir menggunakan seluruh sarana dan fasilitasnya untuk menyerang kaum muslimin. Yang keempat, Banyak maaf, bagian daripada umat, Islam yang paling besar dirusak Yang paling banyak dirusak abena Abnauna Anak-anak kita Supaya apa? Supaya pada saat ibunya mati Tidak bisa mewariskan perjuangan kepada anak-anaknya Maka dirusak Bentuk pengerusakan yaitu tadi Sampai dimurtadkan Pak Pak Mari saya akan tunjukkan bagaimana Israel mendidik anak di Israel itu, anak tidak akan diberi ijazah SD, ijazah SMP, ijazah SMA, kecuali mereka harus hafal kitab Talmud. Kitab Talmud ya, kitab sucinya. Yang kedua, kalau liburan sekolah, anaknya dibawa kemana? Ibu-ibu paling dibawa ke WBL. N ngebel, ngebel, ngebel. Atau dibawa ke kebun binatang yang ada di Solo, huh? Surabaya, tapi anak-anak Israel di mana? Lengebel, wala kebun binatang, wala WBL, dibawa ke mana? Anak-anak STK, SD, SMP, mahasiswa dibawa ke markas perang, markas angkatan bersenjata. Ditunjukkan kepada anak-anak, -anak, inilah senjata yang bapakmu buat untuk menyerang kaum muslimin. Ditanamkan sifat permusuhan, sifat perjuangan. Tapi anak-anak kaum muslimin hari ini dirusak. Supaya apa? Tidak punya semangat berjuang lagi. Serius loh ini urusannya. Saya tidak main-main. Saya sudah melakukan diskusi dengan beberapa da'i-da'i dai ulama' baik dalam maupun luar negeri Dan saya mengkaji Kesepakatan-kesepakatan mereka Inilah kesepakatan mereka Dirusak serusak rusanya Sementara di satu sisi, orang kafir bersatu padu untuk menghancurkan kaum muslimin Seperti apa kaum muslimin dihancurkan? Mari saya cerita saya tidak usah jauh-jauh, saya ceritakan waktu teman saya dua tahun yang lalu ke Rohingya Bawa bantuan kaum muslimin di Rohingya Rohingya ada di mana Bu? Birma, Myanmar Itu ada seorang ibu namanya Nonya Lumintu Menangis tersedu seduh di hadapan puing-puing arang Ditanya oleh relawan dari Indonesia dan wartawan, "Kenapa pula kau menangis di sini? Apa kata Nonya Lumintu?" Namanya Lumintu, umurnya ya 20-30 tahun, 25-26 tahun, sambil menggendong anak. "Apa katanya?" "Eh, Tuan, ini bukan sembarang areng. Lu ini apa? Ini puing-puing rumahku dan tulang belulang bapakku." Loh, kenapa bisa begitu, iya bapakku diikat di kursi di tengah rumahku rumahku dibakar hancur rumahku mati pula bapakku kenapa kau tidak lapor tentara birma apa kata wanita tersebut kami sudah lapor tapi justru saya ditahan 6 bulan itulah orang kafir cerita yang kedua ada seorang wanita muda umur belasan tahun Ditangkap oleh tentara Rohingya, tentara Birma Banyak maaf, agak sedikit vulgar Dizinai di hadapan bapaknya Oleh 15 tentara Setelah itu bapaknya dibunuh di hadapan dia Alhamdulillah dia bisa meloloskan diri dan dia cerita Saya ingin sampaikan kepada anda Saya punya ratusan episode kisah, bahwa orang kafir berada di puncak kekuatan untuk menghancurkan kaum muslimin, dan yang paling banyak dirusak, anaknya terus Ustadz, apa yang harus kami lakukan, yang pertama sadar terhadap keadaan yang pertama saya sampaikan tadi orang-orang kafir mau merusak anak kita yang kedua anti semuanya bapak-bapak semua harus menjadi figur ideolog seperti apa figur ideolog mari saya tunjukkan Buka surah 31 ayat 13 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Kalau waktunya, waktunya sudah habis mohon diberitahu pak ya Wa idu kuala luqmanu libanihi Wahua ya idu Wahua ya idu Ya bunaya La tusyrik billah innasyirka Coba lihat. Serius lo ayat ini, apa kata Allah? Ingatlah ketika Rukman mengadakan pembinaan kepada anaknya. Anaknya kecil, ya bunaya. anak kecil. Apa pembinaannya? La tusyrik billah. Dan dia setiap hari mengadakan nasihat kepada anaknya. Dan kemudian memberikan penjelasan. Dari ayat ini saya akan menyampaikan empat poin penting di dalam pembinaan anak. Yang pertama, ya Bu anak kecil. Poin yang pertama, membina anak sedini mungkin. Ada seorang ibu bawa anaknya SMP kelas 1 ke pondok saya. Ibu ini berkata, Ustadz anakku sudah tak bina dengan pembinaan Islam. Tidak kecepatan kan Ustadz. Saya bilang telat bu, SMP kelas 1 telat Loh mustinya mulai umur berapa? Sejak dalam kandungan Usahakan anak sejak dalam kandungan mendengar ibunya baca Al-Quran Mendengar bapaknya baca Al-Quran Mendengar kaset-kaset baca Al-Quran 30 juz Kalau perlu ibunya ngomong, Nah, jadi wong soleh nak Ustadz saya enggak bisa apa-apa. Iya. Faqidur saya layoti. Orang yang enggak punya apa-apa enggak -apa, bisa ngasih apa-apa. Pembinaan yang paling bagus apa Ustadz? Al-Quran. Nanti saya akan jelaskan. Al-Quran. Yang kedua. Wahuwa ya Sang bapak dan ibu selalu memberi nasihat kepada anaknya. Selalu. Maka dari ini kita mengeluarkan poin yang kedua. se sesering mungkin nasihat sesering mungkin banyak maaf pak hasil survei yang saya lakukan bapak-bapak dan ibu-ibu ini pelit terhadap anaknya bukan pelit makanan anaknya minta sego pecel kasih sego pecel rasa stroberi empat sehat lima sempurna minta baju baju mahal minta fasilitas fasilitas tapi pada saat sang anak minta nasihat Bapak ndak punya setok nasihat, nak. Apa kata Allah? Dibaca nanti di rumah surat Az-Zumar ayat 15 Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Subhanallah, serius ini Qul, innal khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah Sesungguhnya orang yang rugi Yaitu yang memasukkan dirinya dan anak istrinya ke dalam api neraka dari ayat ini, kita bisa mengambil satu kesimpulan, dan ini kesimpulan ulama. Tolong didengar, mahasiswa, mahasiswi, ya. Jangan kalah sama ibu-ibu. rugi yang memasuk dirinya dan anak isinya ke dalam api neraka para ulama mengambil satu kesimpulan ternyata salah satu sebab seorang anak masuk neraka karena ulah bapaknya apa ulahnya? anaknya minta bi, minta hp opo bi, minta sepeda motor ninja, bi, minta semua, tapi pada saat uh, bi, minta hidayah bapak tidak punya stok hidayah nak ditunjukkan jalan ke jannah, abi orang ngerti Mbak, teman saya aktivis muslim di Surabaya mengumpulkan anak-anak yang yang rambutnya dicoret-coret itu di jalan-jalan itu anak pang. Anak pang dikumpulkan, dikasih nasihat, subhanallah, ternyata anak pang itu bisa menangis, menangis mereka. Anak pang itu bukan orang-orang miskin, orang-orang kaya. Ini ciptaan Yahudi, dirusak. Mereka itu minum khamar dan berzina satu sama lain. Kebanyakan. Itu dikumpulkan. Dikumpulkan menangis, ditanya kenapa kalian rusak begini. Apa kata mereka sambil menangis. Ustadz, kami rusak ini bukan karena kami. Karena orang tua kami. Doa apa yang kalian? Apa yang dilakukan oleh orang tua kami? Apa kata mereka? Wallahi, ustadz. Coba lihat. Kami belum pernah mendengarkan nasihat dari kedua orang tua kami. Nggak pernah dikasih nasihat. Lo yang kau dengar dari bapak ibumu apa? Yang kami dengar kapan saja, di mana saja, siapa saja minumlah Coca-Cola. Yang keluar dari mulut bapak ibunya orang mutu. Nggak ada ayat, walau nasihat. Jadi sedini mungkin, sesering mungkin. Yang ketiga, la toshrik billah. Loh. Eh anak, jangan sirih kepada Allah. Yang disampaikan kepada anak kecil, ajaran Islam yang paling penting, yang paling menakutkan orang kafir. Jangan sirih kepada Allah. Maka saya keluarkan poin yang ketiga, nasihat kepada anak adalah sepenting mungkin. Banyak maaf. Nasihat ibu-ibu kepada anak-anak kadang orang mutu. Apa nasihatnya? Nah kalau makan sebelah kanan bagus tiap ketemu anak kanan kanan kanan akhirnya sama anaknya dipanggil ibu sebelah kanan kanan tidak bisa ngomong apa-apa kecuali kanan kanan kanan kanan tidak punya apa-apa di kepalanya Nah, kalau ketemu orang nunduk makin nunduk makin bagus lebih bagus lagi kalau tanganmu sampai kena lantai akhirnya anaknya bungkuk kabeh banyak banget Orang butuh, Kecuali sebagian kecil Dan yang keempat Inna sirka ladul munadim. Sesungguhnya sirik adalah pendoliman yang paling besar Kita bisa mengambil Satu poin yang keempat Sejelas mungkin pendidikan kepada anak Karena anak-anak kita cerdas-cerdas Perangkat yang ada di kepalanya Perangkat untuk masa depan Sementara perangkat yang ada di kepala kita Perangkat jadul masa lalu kalau dikasih ayat anak-anak kita itu akan hebat cuman masalahnya tidak pernah dikasih ayat itu persoalan maka sekali lagi menjadi figur ideologis ya. kemudian yang ketiga saya lihat dulu waktu tidak kelihatan hp nya jam berapa sekarang? sudah jam berapa? Oh, masih ada waktu yang ketiga Hati-hati loh pak Kenapa bisa muncul anak seperti itu? Di UI lo ini Di pusat peradaban Di pusat pendidikan Di kampus yang istimewa Yang dirusak anak Harapan umat Harapan bangsa Yang lagi melakukan pekerjaan istimewa Belajar Dirusak dengan pengerusakan yang paling rusak Dimurtadkan Dikafirkan Kenapa? Yang ketiga salah memilih kawan. Hati-hati loh, Bu. Pengaruh kawan lebih dahsyat daripada pengaruh orang tua. Pengaruh kawan lebih dahsyat daripada pengaruh ustadz dan guru. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Tulis, surat 60, surat 43 ayat 67. Apa kata Allah? Al ahilla'u idim adu illal muttaqim Ahilla itu kawan akrab Sahabat karib Kalau bahasa Surabayanya koncoplek Di Jakarta CS Nggak tahu di sini apa bahasanya ya. Koncoplek Koncoplek itu sepiring berdua Naik sepeda motor gan Goncengan ya Dompetmu dompetku, dompetku ya dompetku, oh, yeah. itu namanya koncoplek. nanti di hadapan Allah akan saling memusuhi koncoplek, sepiring berdua kemana-mana bersama. di hadapan Allah saling memusuhi, dia akan berkata di hadapan Allah, ya Allah aku sesat gara-gara dia. siksa koncoku ini, illal mudhaqin. kecuali teman yang bertakwa. Cari anak teman anakmu teman bertakwa. Hari ini tuh kita bangga anakmu kemana? Alhamdulillah ndak ke alun-alun, ndak -alun. ngebut-ngebutan kemana? Ke rumah temennya. Loh, padahal justru rusak di rumah temennya. Mari saya ceritakan bagaimana seorang tabiin mendidik anaknya. Dengarkan, istimewa sekali. Cerita satu lagi mau. Ini cerita tertulis di dalam kisah para tabiin. Ada seorang tabiin namanya Abdullah. Ada empat Abdullah, salah satu jadi ya. Ada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, ini Abdullah yang satunya. Dia punya anak masih kecil, Pak. Kecil. Si Keluar subuh sampai menjelang maghrib enggak datang-datang. Baru menjelang maghrib baru datang, ditanya oleh bapaknya, "Ya, walad" Minaina ant, dari mana kau? Anabhasu ang, saya mencari-cari kau, dari mana kau? Aku ndak bisa sholat berjamaah sama kau. Dijawab oleh anak Abi, ndak usah khawatir bi, aku itu ndak kemana-mana, hanya ke masjid di ujung kota ini. Oh. Masjid apa? Tanya. Masjid ini. Ketemu siapa? Ketemu dengan sifulan Apa yang kau lakukan? Sholat begini. Terus, terus bi, bi. Aku di sana ketemu dengan orang. Menurut aku bi, orang paling husus sakota ini. Lu kenapa? Kalau sholat saking husunya sampai semaput semaput. Baca Quran sampai semaput semaput. Apa kata abinya? Nah mulai hari ini kau ndak usah ke sana lagi. Lu kenapa bi? Bapak ini. Pernah hidup pada satu masa ketemu dengan tiga orang yang lebih husu daripada kita semua. Rasulullah Alaihi Wasallam Abu Bakar As-Siddiq An Umar bin Umar Ibn Khattab An Mereka itu husu. Kita semua kalah. Tapi mereka kalau sholat tidak sampai semaput. Baca Quran tidak sampai semaput. Tidak usah ke sana lagi. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Istimewa. Coba lihat. Bapak ini teliti. Anaknya ke masjid ditanya. masjid di ketemu sopoh. Apa yang dia lakukan? Terus, terus baru kemudian dikasih pengarahan. Kalau kita nang di konco, alhamdulillah nome Padahal Ket kenal LGBT di rumah teman. Kenal narkoba di rumah? Nang di nang masjid, alhamdulillah padahal di masjid makan duren dia. Enggak ditanya ada apa di masjid. Nah, ini penting. Diteliti betul. Kami mendapatkan banyak masukan-masukan di zaman sekarang. Dan pendapat-pendapat ulama. Ternyata daya rusak teman lebih dahsyat. Ah, daripada ya pengaruh pengaruh teman lebih dahsyat daripada pengaruh orang tua. Kemudian yang keempat, yang terakhir. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Ustadz, apa modal kami untuk mendidik anak? Ini yang paling penting. Modalnya adalah Al-Quran. Mari kita buka surat 43, ayat 43 Saran saya Bu, ini pengajian sudah 22 tahun Setiap bulan, setiap bulan, setiap pekan Setiap pekan, subhanallah Maka saran saya, Bapak maupun Ibu datang ke sini baca tatatan Saya keliling sekarang ini mereka mereka ngaji sudah sampai kepada bentuk ngaji yang lebih istimewa sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat dicatat ya. karena kalau nggak dicatat pada saat kita keluar pakai sandal sandal dipakai ilmu itu hilang apalagi kalau pengajiannya pak minum kopi satu seruput kopi shh, hilang ilmu dicatat ya Hari ini sudah mulai mencatat. Saya ngisi beberapa dosen apa, beberapa profesional, beberapa ibu-ibu, anak-anak, mahasiswa sudah mulai mencatat. Sayang kalau tidak nanti wes hilang. Oke. Okay. Mari kita buka surat 43 ayat 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Fastamsik billadi uhiya ilaika innaka ala siratil mustaqim apa kata Allah? kalau kalian ingin lurus ingin lurus lakukan satu hal فَاسْتَمْسِكْ بِلَّدِيُّهِيَا إِلَيْكَ berpegang teguhlah kepada Al-Qur'an rumah tangga ingin lurus Al-Qur'an rumah tangga yang islami itu apa? bukan anaknya namanya Salahuddin Al-Ayubi bukan bukan bapaknya jenggotnya panjang itu aksesoris Bukan ibunya, uh, jen, anunya panjang itu mah tambahan saja. Bukan di ruangan tamu ada tulisan ayat kursi, bukan. Atau kalau kita bertamu ke rumahnya, disuguhi madu itu aksesoris, tapi rumah tangga yang islami di dalam rumah itu setiap hari. Setiap malam, ibu bapak, anak membaca Al-Qur'an, membahas Al-Qur'an, membahas hadis Nabi. Masya Allah. Ayat ini menjelaskan kalau mau lurus pegang Al-Qur'an. Ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat 47 ayat 24. <tuh> Afala yatadabbarunal-Qur'an am ala Pak, Bu, di hadapan kita ada dua pilihan. Pilihannya apa? Tadabur Qur'an atau mati hatinya? Kenapa hatinya mati? Tidak tadabur Al-Qur'an Para ulama sepakat Para ulama sepakat Orang kalau mati hatinya masuk neraka Kalau mati fisiknya Tidak, tidak harus masuk neraka bisa surga, masuk, bisa surga, bisa neraka Tapi kalau mati hatinya, neraka Kenapa mati hatinya? Karena tidak tadabur Al-Qur'an Apa itu tadabur Al-Qur'an? memahami kata demi kata kalimat demi kalimat ya ayat per ayat lo Ustad kalau ngajinya tadabur suwe, ada apa-apa suwe Imam Abu Hanifah itu semalam dia salat tahajud kadang ngulang satu ayat to supaya apa ayat itu merasuk ke dalam dadanya <tid> tadabur Alquran Presiden kalau ndak tadabur Alquran mati hatinya kalau mati hatinya, umur oh, rakyatnya dibawa ke neraka. Bapak, kalau tidak ada buru Al-Quran, mati hatinya. Kalau bapak mati hatinya, oh, anak istrinya, rumah tangganya dibawa ke neraka. Ibu, kalau tidak ada buru Al-Quran, baca mengetahui artinya. Tidak melakukan itu, mati hatinya. Kalau mati hatinya, musibah. Mau tahu ibu mati hati seperti apa? Dengarkan kisah terakhir ini. Kisah dari Saudi Arabia. Masih kuat mendengar kisah Pak. Terakhir kisah ini. Ada seorang anak, eh, seorang pemuda, maling kelas kakap, pencuri, garong, bunuh orang, di, dibawa ke Mahkamah Syariah yang ada di Saudi Arabia. Difonis, tok, tok, tok, hukuman mati. Saudi Arabia hukuman mati di pancung. Waktu mau di pancung, dia angkat tangan, Pak Hakim. Saya punya keinginan Keinginan apa? Keinginan terakhir, bisa dikabulkan Boleh, boleh, apa? Bisa nggak? ibuku dihadirkan? Oh, bisa Bawa utusan di, pak, Dari rumahnya diambil ibunya Mudah-mudahan ini husnul khotimah si anak ini Mau minta maaf sama ibunya Dibawa ibunya dihadapannya Setelah ibunya hadir Sang maling ini angkat tangan Terdakwa angkat tangan Pak Hakim, saya punya keinginan yang kedua Apa itu? Apa? Tolong, sebelum kau potong leherku, potong lidah ibuku, dan potong lehernya. Semua orang kaget. Loh, ulangi lagi, ulangi lagi. Sebelum kau potong leherku, aku minta Pak Hakim, potong lidah ibuku, dan potong lehernya. Kenapa kau berkata begitu? Pak Hakim, aku rusak gara-gara wanita ini. Semoga Allah melaknat dia. kalimatnya begitu. Duh, maksudnya bagaimana begini ceritanya pak hakim kata sang anak ini maling kelas kakap waktu aku cilik pak hakim batita bawa 3 tahun atau balita bawa lima tahun saya ke rumah tetangga nyolong permen permen itu saya tunjukkan pada ibuku saya berkata kepada ibu bu saya nyolong permen apa kata ibu are pintar meneng nyolong meneng Besok mencuri lagi Hebat Kata-kata ibuku itu masuk ke dalam dadaku Menjadi falsafah hidupku Dan di atas falsafah itu Aku bangun hidupku penuh dengan Dari copet ke copet Maling ke maling Korupsi ke korupsi ya Mencuri ke mencuri Membunuh ke membunuh kalau seumpamanya Pak Hakim, Waktu aku nyolong permen ibuku berkata, Le ojo nyolong, Duso, Kembalikan permen itu, Minta maaf, Aku ndak akan seperti ini, Maka sekali lagi, Aku minta, Potong lidahnya, Gara-gara lidahnya aku jadi maling kelas kakap, Dan potong lehernya, Kenapa bisa muncul ibu seperti itu, Karena tidak tadabur Al-Quran, Kenapa? Akhirnya hatinya mati, ibu yang mati hatinya akan membawa anak kepada kerusakan Banyak maaf loh ini Hari ini hati-hati, sudah banyak ibu-ibu yang membawa anaknya kepada kerusakan Kenapa? Karena dia mengadopsi pembinaan anak menurut Barat, menurut Yahudi Hati-hati loh, kalau tidak hati-hati, apa kata Yahudi? ini lagi ngetop di Indonesia tiga atau empat tahun belakangan ini jangan memaksa anak biarkan dia menemukan jati dirinya Lu, rusak ya rusak, beda apa-apa, jati diri biar dia, dia merdeka, ndak boleh, menurut Islam paksa ndak sholat, umur 10 tahun deh, rotan Rolas tahun, rotannya di gede, no, 20 tahun enggak sholat, rotannya gede gedene Jangan kasih makan, tarik sepeda motor, tarik HP Begitu Banyak maaf Yang kedua ini ada lagi ajaran yang sesat Yang hari ini lagi ngetop Jangan berkata tidak kepada anak Dari Yahudi Padahal Al-Quran itu isinya banyak larangan Daripada banyak perintah Harus katakan tidak kepada anak Ya, Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat bagi diri saya juga buat semuanya. Kesimpulan. Kesimpulan yang pertama. Satu. Musuh-musuh Islam sudah sampai kepada puncak usaha untuk merusak anak kita. Kita harus hati-hati. Harus hati-hati. Pak, Bu saya ketemu sama pendeta yang tidak disebutkan namanya dia tidak mau tolong jangan sebut nama saya di satu acara saya ngisi seminar dia pembicara pertama saya pembicara kedua dia tidak sebut namanya dan tidak mau nyebut alamanya karena dia buron vatikan karena dia didikan apa kata dia Ustadz saya akan sampaikan kepada Ustadz tolong sampaikan kepada umat kristenisasi yang kami lakukan sudah dalam bentuk yang canggih apa itu dia kasih saya buku segini dua diantaranya atau tiga diantaranya saya baca dan dia juga menceritakan kepada saya sekarang kristenisasi tidak perlu memasukkan umat islam ke kristen kuno, ketahuan apa yang mereka lakukan? cukup dijauhkan kaum muslimin dari Al-Quran selesai, sudah kami anggap kristen dijauhkan dari Islam kalau kristenisasi bu setiap tahun umat Islam yang masuk Kristen itu 5-6 tahun yang lalu 3,9 juta Tetapi yang dijauhkan dari Al-Quran dan Islam berlipat-lipat berhasil mereka Yang kedua, Ustadz tolong sampaikan kepada umat Kami sekarang gak ngirim pendeta sama pastor lagi Kuno, ketahuan, apa yang kau kirim? Yang kami kirim profesionalis, dokter, bidan, engineer, tukang kredit Tapi pekerjaan utamanya mengkristenkan yang ketiga, ini yang paling bahaya. Banyak maaf Bu, agak vulgar. Apa kata dia? Di antara cara kristenisasi yang kami lakukan kepada dan wajib kepada mahasiswa Katolik atau Kristen yang lagi kuliah, dia harus memacari anak-anak kaum muslimah. Anak-anak kaum muslimin yang muslimah-muslimah dibacari goleosing kerudungan. Banyak maaf, setelah itu dizinai. Setelah dijinai, disuruh milih. Aku nikah dengan kau, kau tetap kristen? Atau kalau tidak mau masuk kristen, selamat tinggal perut buncitmu. Dan banyak yang kau. Bapak tahu di mana yang paling banyak kau? Uji coba pertama di Sumatera Barat di Padang. Kenapa dia uji coba di Padang? Karena Islamnya bagus. Kalau di Padang KO, di tempat lain bakal KO. Ternyata di Padang banyak wanita muslimah masuk Kristen. Padang loh igi. Syariat, adat bersendikan syariat. Bayangkan kalau tempat yang lain, banyak yang KO. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa muncul anak-anak kita yang tidak bisa terkendali? Karena orang tuanya tidak menjadi figur ideologis. Maka hari ini, di anak kita. Sampaikan Quran Ustadz kami bukan lulusan pondo Tidak bisa bahasa Arab Tidak sulit Ada Quran terjemahan Ada tafsir Semuanya sudah diterjemahkan Bisa baca Sampaikan Masalahnya kita tidak mau menyampaikan Sederhana Sampaikan Bicara Al-Quran setiap hari Banyak buku Banyak kitab-kitab siroh Ibu tahu Menurut para ulama, diantara cara untuk meningkatkan iman, baca kitab-kitab sejarah sahabat tabi'in. Ibu tahu, ada seorang ulama terkenal namanya ibnu Mubarak. Itu setiap abis sholat Isya diajak temennya ngobrol. Ayo ngobrol bareng kami. Apa kata dia? ndak Aku ndak mau ngobrol bareng kau di masjid. Paling kalau ngobrol sama kau, bicaranya Liga Inggris, Liga Perancis. Soto apa satih? ndak Aku tak ngobrol sama sahabat. Teman-temannya ketawa. Sahabat sudah mati, Bung. Sahabat sudah meninggal, Bro. Bagaimana kau ngobrol dengan dia? Apa kata dia? Aku buka kitab sirahnya. Aku buka kitab sejarahnya. Itu cara aku ngobrol dengan mereka. Pak, ba, Bu, banyak maaf. Kenapa anak-anak kita idolanya rusak? Ditanya idolanya siapa? Kura-kura ninja kenapa istri-istri kita idolanya rusak ditanya idolanya siapa? madonna kenapa bapak-bapak idolanya juga amburadul idolanya siapa? pemain bola karena di kepala dia nggak ada khalid bin walid nggak ada umar ibn Khattab, nggak ada fatimah nggak ada sholahuddin alayyubi kenapa nggak ada? di ruangan yang paling utama di rumahnya letaknya televisi bukan kitab-kitab siro coba letakkan kitab siro Ustadz Kitab Siraiku larang, larangan Oppo Lebih mahal, oh, coba lihat ibu-ibu ini, rata-rata punya Oppo dua Satu Oppo harganya empat Empat juta ya. Kemudian yang ketiga, hati-hati dengan kawan Mungkin itu saja, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan manfaat bagi diri saya juga buat semuanya Aku luka, lihat wa astaghfirullah li walakum walisya muslimina huwal rahim wa warahmatullahi <tutuk> anna